Fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya. Cina meluncurkan teleskop surya berbasis ruang angkasa komprehensif pertamanya yang disebut Advanced Space-Based Solar Observatory pada hari Minggu yang memungkinkan para ilmuwan untuk menangkap dan mempelajari gambar matahari yang belum pernah terjadi sebelumnya selama fase paling agresif yang dikenal sebagai maksimum matahari. Periode intensitas aktivitas matahari yang akan mencapai puncaknya sekitar tahun 2025. Upaya ini akan menghasilkan wawasan kritis tentang dua aktivitas paling ganas dari bintang terdekat kita, semburan matahari dan lontaran masa korona bersama dengan radiasi kuat dan medan magnet kompleks yang dihasilkannya. Menyelidiki fenomena ini akan membantu para ilmuwan memahami cuaca luar angkasa yang bergejolak, yang diciptakan oleh matahari yang berpotensi melumpuhkan infrastruktur dan peralatan sensitif di bumi seperti satelit, elektronik, jaringan listrik, dan layanan internet. Teleskop ini dijuluki Fuavu-1 diambil dari nama raksasa dalam mitologi Tiongkok yang mengejar matahari. Ini diluncurkan di atas roket Long March 2 di pusat peluncuran satelit Jiuquan di Gurun Gobi Cina Barat Laut pada hari Minggu pagi. Tahun lalu, Cina meluncurkan satelit eksperimental kecil yang disebut China Hydrogen Alpha Solar Explorer untuk mempelajari kilatan api matahari dan berfungsi sebagai pendahulu Advanced Space-based Solar Observatory beroperasi pada 720 km di atas bumi Waku 1 yang beratnya 850 kg adalah instrumen skala penuh pertama di China yang didedikasikan untuk mempelajari matahari Satelit ini dilengkapi dengan tiga muatan dan akan beroperasi selama lebih dari 4 tahun Matahari menghasilkan semburan radiasi berenergi tinggi yang dikenal sebagai solar flare dan corona masa injection Aliran partikel yang lebih lambat dihasilkan dalam ledakan Tugas utama advanced space-based solar Observatory adalah mempelajari fisika dasar letusan ini dan asal-usulnya dalam energi yang dilepaskan oleh medan matahari yang memutar dan meluruskan prosesnya adalah salah satu dari kepentingan ilmiah yang besar dengan implikasi luas untuk memahami fenomena serupa di seluruh alam semesta Advanced Space-Based Base Solar Observatory dapat membantu meramalkan cuaca luar angkasa dengan menjelaskan data tentang bentuk medan magnet di permukaan matahari yang paling mungkin menyebabkan letusan, pengetahuan yang memungkinkan penelitian memprediksi kapan dan di mana letusan semacam itu akan terjadi. Tiga instrumen observatorium termasuk magnetograf untuk mempelajari medan magnet matahari dan pencitraan sinar X untuk mempelajari radiasi energi yang tinggi yang dilepaskan oleh elektron yang dipercepat dalam semburan matahari. Advanced Space based Solar Observatory juga akan membawa coronagraph yang akan melihat matahari dalam kisaran ultraviolet dan terlihat untuk meneliti plasma yang dihasilkan oleh flare dan CME dari permukaan matahari hingga atmosfer luar matahari atau korona. Nah teman-teman, begitulah penjelasan singkat terkait China meluncurkan observatorium berbasis ruang angkasa untuk mengungkap rahasia matahari. Selanjutnya, jangan lupa untuk mensubscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya